Halo sahabat Alma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan catatan belajar kita tentang Cloud Computing yang ke-16. Di sini kita akan mempelajari tentang Amazon Cloud Development Kit atau AWS CDK dan bagaimana itu terintegrasi dengan layanan dalam AWS Management Console. AWS CDK adalah Open Source Software Development framework yang bisa mendefinisikan Cloud Application Resource menggunakan bahasa pemrograman yang sudah kita kenal. Cara kerjanya adalah gunakan komponen aplikasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Unduh komponen yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari Package Manager atau Artifact Repository. Lalu setelah itu modelkan aplikasi kita, modelkan logika dan infrastruktur aplikasi kita dalam bahasa pemrograman. Terakhir, sediakan kode aplikasi dan infrastruktur pendukungnya dengan AWS CloudFormation. Beberapa manfaat dari AWS CDK, di sini kita hanya perlu mempelajari sedikit hal baru. Jadi di sini kita bisa menggunakan skill yang sudah kita miliki, tools yang sudah kita miliki, dan menerapkannya pada cloud infrastructure. Di sini juga akan membantu pengguna untuk membangun di AWS tanpa perlu menjadi seorang expert. Pengguna dapat menulis runtime code dan menentukan sumber daya di AWS dengan bahasa pemrograman yang sama. Demikianlah pembahasan pada modul 16. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.